Thank you Hai Mana di Oke, ya betul. sekolah, ya saya. Betul. Toto, cia Papa, tadi Mama lewat situ, Boleh, kok Papa enggak ada? Boleh Oke. Ya. kadok na... kado Agnesia Kadona nih kakak gue yang cakap, Ren, Kadona mah, Mpok Sarah, Kak Sarah, Kak Sarah miss you, <coughs> Papa, makasih Papa, semangat ya semangat kerjanya kerjanya gitu gitu, Kadona, Kado nya juga sehat sehat. Jelita, iya. Insya Allah aku di fan meeting di Wook. Ini kemana, Lagi ya? di Hidup Kayo? Ya dari teman-teman <laughs> itu, Kak? Citra-citra itu? Oh iya, yang dari Palembang? Bukan, eh. di sini. Citra Oh, enggak, enggak ada. Dia enggak ikut oh. Kak Sarah, ayo dong, kapan ya? Kapan ya? Main bahasa-bahasaan sama aku ya? Sebelum puasa ya Kak Aduh nah, ya Baik Kosara baik Dan Nesya Siapa salah Aku ntar cari waktunya ya, aku kasih tau Kasara ya ah, Kasara juga sibuk Enak kok di Enak, manis, pedes Ini yang pedes ya? memang pedes dua-duanya, gua seru seder ngatu Diket-iket baik nyalain ya Bon, ada yang punya garam kali ya Bon? Pancangan ga huh? sih, Chris? Gak ada, gua ngasih lu. Banyak kan? Iya, ini nih Perdi punya garam kali, ya? Awendi di ruangannya? Orang dia menjualan bumbu dapur Iya, kita mau syuting lapor Pak hari ini Insya Allah mudah-mudahan cepat kita syuting dua episode Terus uh, ada ini banyak banget Alhamdulillah, ada semua kan? Enggak, capek dong Lydia, masa sih? Amin, nanti ya puasa ada program kita ya Insya Allah dikeren setuju Edo Morello, cinta ya Aku agak ngeluk yuk Oh iya, aku nggak sih. Gimana kalian? Sehat-sehatan semuanya Ini gara-gara di luar negeri sering live Jadi di sini suka live Tuh jerawat aku gak hilang-hilang Kenapa -hilang. ya? Gak ngetem Insya Allah nonton sugat Tapi belum dapet tiketnya Belakang semoga dapet ya Blackpink nih bentar lagi mau ketemu Jenny. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, Iya katanya ada NCT ya, Belges belum tahu. Nih. Makan rujak Tuh, Lagi pengen makan rujak, udah lama enggak makan kerja Bisa dikasih eh Gojek tuh. Bisa dikasih jadwal gak sih minggu Halo. ini, ah? Mau lihat jadwal minggu ini. Kan tadinya ke Anyar tuh kita, iya. ya. Oke, kita, ya. Terima kasih ya, Pak. Kejo di kamu aja ya. Hmm. Ini. Kita minggu ini dari pagi terus ya, enggak Ya Allah. Udah begitu banget, Gil? Iya, sih. Mas Laksan, keping Brones. Oh. Setelah ada meeting, seluruh kamu sebelum Brones. Betul. Karniusnya dari Makro. Betul. Terus dimakan satu minggu. Kita ambil hari aja. Iya. Subuh kita jalan, Jum'at. Kalau punya dua hari A. Ya, gue oleh Sedu Hakjo mulai kapan, dong? Ya, yang mana? Ini, Ibu oles baru, Pak. terus. Ini yang baju untuk ya. Yes, I know. In oh, yeah. oh, ini buat di perut ya? Iya. Ini. begini. Ini hmm? Uh, iya. Tung -tung -tung. Oh iya Ini kan Jin Ah, lo kuliahnya ambil diurusan uh, apa, nak? Akuntansi. Apuntasi? Apuntasi? apa? Amin, Ziansa, saya bilang, makasih Iya, ekonomi dibagi tiga Julio, Beno belum diambil, masih kita titip Kandangnya ah. belum jadi-jadi, sabar ya ISP ISP apa? Pasaran mati, anak bono Aboga Majiman akutansi bisa dapat di duanya Bisa didehat di bisa didehat di kami mandi mandi, mandi mandi mandi. Amputasi, apa, sorry, malingin Kata Imeh, itu sikat gigi kenapa disisir ke kepala. Ini bukan sembarang sikat gigi. Ini aku ambil digunir di Subang. Menuh Walaikumsalam, nyampu. Jadi ini bukan sikat gigi ya guys. Ya, ini yampu. emang khusus sikat buat rambut. Jangan ngomong gitu antar sangkanya beneran. Ya? Iya. Di gunung-gunung. Enggak, ini emang ini aku beli sikat gigi. Bukan sikat gigi beneran yang buat gigi, tapi ini sikat buat khusus rambut. Ada Eva apa nih? Katanya Krishna nerdo. serius banget mukanya. Kenapa? Teh. Manajemen keuangan, ha. Oh. Nurie Gorontalo halo MK dong jadinya. Terus kalau kerjanya di bidang apa, apa? Finance. Audi, Sorry, Audi lebih ke Kalau banyak Audi lebih ke Akhazi, Kalau banyak gua kan contoh so, eh, Oke, okay. apa? Okay. Okay abis aja kali ya? gua makan dulu. oke. kita okay. briefing ayah. dulu ya. biasa, ngapain nah, ngapain? Nah hilang. <lipun> <lipun> <lipun> ngobrol-ngobrol hilang. ayah? iya. hmm memang seperti itu dia. dia lupa abis, kita lanjut lagi ya.